Baiklah para sahabat, let's lore, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama. Yang mana tentunya Dede di Kejurah mengunggah sebuah postingan foto cantik terbarunya. Para sahabat, ya luar biasa. Tentunya sang Kejurah kita selalu memberikan kebahagiaan untuk semua para fans. Tentunya calon manten semakin terlihat dari aura-aura wajahnya Dede Elasti yang sangat bercahaya, persahabatnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin, ya robbal alamin. Dalam postingan sebut juga Dede Elasti, menuliskan sebuah kalimat caption, At lesti daily, wow para sahabat, ya ini adalah brand dari Dede Lesti sahabat, ya doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya usaha yang tentunya oleh Dede Lesti selalu dilancarkan dan disukseskan amin ya robbal alamin dalam singap sebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram. Mulyani underscore 4161 mengatakan auranya kayak ibu pejabat Wow luar biasa persahabat ya Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun tim lesti Bilat Mengatakan gak sabar nunggui tanggal 23 Hamin 5 tuh persahabat ya Semakin gak sabar tentunya kita menyaksikan akad pernikahan dari idola kesayangan kita dan ke kabar selanjutnya persahabat ada kabar spesial juga yang kita dapatkan Tentunya kita lihat aja ini adalah tentunya unggahan spesial dari peternak sapi Persahabat ya yang mana tentunya ketika Lesti dan Rizky Bilar membeli hewan kurban Itu so sweet banget persahabat ya Ini adalah penjelasan penyampaian dan cerita langsung dari peternak sapi Yang melihat tentunya kebersamaan keromantisan dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya abang bilar ternyata lebih perhatian, persahabat ya, yang disampaikan oleh uh, ibu ini tentunya nggak boleh kepanasan yang disampaikan, persahabat ya nggak boleh kecapean, digandeng terus straight banget, wow luar biasa persahabat ya, tanpa kita ketahui ternyata di belakang kamera mereka memang luar biasa romantis dan sangat perhatian, dan kita juga tentunya persahabat ya semakin bangga bahwa customer dari beberapa, tentunya persahabatnya hanya Lesti dan Rizky pilar yang paling romantis. Unggahan tersebut jadi repost kembali oleh akun Sandal Putih underscore Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan customer paling romantis, iri gak kalian? Iri gak? Irilah masa enggak? Jadi si kakak itu yang nanyain, dedek kepanasan enggak, kecapean enggak, dan tangan dah kayak pakai lem ga bisa lepas tuh persahabatnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa mereka tentunya saling mengisi, saling melengkapi dan saling membutuhkan bersahabat ya, doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan dan tentunya kesehatan, amin ya robbal alamin dalam masyarakat sebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans salah satunya ada komentar dari akun instagram Ninnik788169 mengatakan dalam kolom komentar sebenarnya pengen teksi eunik katanya ya biar tahu nggak di depan kamera aja mereka sweet dan selalu romantis. Nih mbaknya yang lihat secara langsung aja bilang kalau mereka sweet biarpun gak di depan kamera. Ini adalah salah satu bukti nyata bersahabat ya bahwa Lesti dan Rizky Bilar memang benar-benar sangat romantis kabar berikutnya ada info spesial yang kita dapatkan dari Indosiar bahwa bakal disiarkan ulang para ya. acara drama musikal Kulepas Dengan Ikhlas malam ini jam setengah 12 malam para ya, di Indosiar kita wajib nonton untuk dukung selalu tentunya idola kesayangan kita Ada sebuah kalimat Gibson Info juga yang dituliskan oleh Indosiar di situ dituliskan, "Halo Indonesia Mania, hari ini kita saksikan lagi drama musikal kelepas dengan ikhlas bersama para artis-artis dangdut idola kita ke semua tuh." Bersahabat, ya, mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan tentunya malam hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar. Ke berikutnya, persahabat ada terbaru dari gs Kanova Canova. ya. Tentunya karena opa mengunggah sebuah postingan kebersamaan keluarga besar Rizky Bilar nih, Yang mana hari ini sedang kumpul bersama Mudah-mudahan keluarga besar dari Rizky Bilar selalu disehatkan Amin Kita lihat juga ya ada Payen juga Tentunya beliau adalah Papa Angkat Rizky Bilar selalu mendukung, mensupport dan selalu menjaga Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.